apakah Anda sedang mengalami masalah kesehatan seperti halnya kelebihan lemak darah masih bingung bagaimana cara mengatasinya berikut kami rekomendasikan bahan herbal yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang Anda derita dikutip dari sehatku.com bawang putih lanang mengandung senyawa alisin dan minyak atsiri yang berkhasiat menurunkan kolesterol jahat, menghindari komplikasi kehamilan, menjaga tubuh agar tetap bugar, menjaga daya ingat, mencegah kanker, mencegah hipertensi, dan baik untuk rambut serta kulit. Lantas bagaimana cara mengolah bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas.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 diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi standar manajemen mutu internasional ISO 9001 Tak hanya itu, Bawang Lanang juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 183 314 -281, dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai